an jundul Kolbi. Cahaya adalah bala tentaranya hati kita. Cahaya keyakinan, cahaya keimanan ini harus tumbuh. Maka supaya keimanan kita tumbuh, hati ini harus ada yang membimbingnya, ada mursyidnya, pembimbingnya. Di saat jatuh ada yang membangkitkan, di saat tersesat ada yang meluruskan, di saat malas ada yang memotivasi. Itulah pentingnya mursyid, murabbi ruh, pembimbing ruhani. Kalau murid hatinya sudah jauh dengan guru, lemah ibadah, Problem datang. Karena yang dibawa oleh mursid itulah cahaya Allah. Yang dibawa oleh para nabi adalah cahaya Allah. Itulah yang dipadamkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ingin meniup cahaya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ingin meniup cahaya yang dibawa oleh para mursid. Yut Allah iblis dan bala tentaranya ingin meniup cahaya Allah Wallahumu timmu tapi Allah menyempurnakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para mur, para mursyid para ulama Nah ini hati kita ini harus ada yang membimbingnya maka dalam kitab Puyudot al-mawahib al-makiyah guru kita Syekh Ahmad Syarif Asanusi lil-insani abawani bagi setiap manusia itu memiliki dua orang tua. Yang pertama aburuh Ruh, Bapak Ruhani. Yang kedua Abu jismi Bapaknya Jasmani. Sebab manusia memiliki dua elemen, Jasmani dan Ruhani. Jasmani, ada Bapak biologisnya, orang tua kita, yang membesarkan fisik kita, yang membesarkan tubuh kita. Jasmani kita harus memiliki Bapak Ruhani. Itulah Mursid, itulah ulama. Supaya rohani kita tumbuh kembang, rohani kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasmani akan kembali kepada tanah rohani yang abadi dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mahal orang tua jasmani atau mahal orang tua rohani dalam kitab itu yang paling mahal adalah bapak rohani yang memperkenalkan rohani kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi manhaj tarikoh sufiyah di dengan proses pencarian mursyid mursyid adalah naibur Rasul pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan hati kita yang membangkitkan hati umat ini supaya hati kita mukbilun Allah menghadap kepada kepada Allah.